Nah, semacam ada ketika mereka salah gunakan itu bahkan hajaran berat memami <laughs> mati ya. mungkin belum sampai mati <laughs> tapi seumur hidup ada memami. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima ini kebetulan Mama Ipa bertamang ini seorang ibu tokoh perempuan dan juga tokoh rekonsiliasi eh, makutara malam ini dengan Mama Mei ibu rekorn ini rekonsiliasi ini Mama Mei, nah, mau bakar dulu dengan Mama Ipa nakut Kondisi terakhir saat ini yang Thomas saudara dengar-dengar toh, nah, mamami tentang ini halus ini baru terjadi kali ini kenapa? Baru-baru minggu lalu, oh, ada dua pasien COVID kebetulan meninggal Bersamaan di hari yang sama, cuma waktu jam berbeda saja, tapi hari yang sama ini mama Ipa juga baru dengar-dengar informasi, orang bilang baru kabar-kabar burung, memang terjadi itu. Ingatan informasi dari saat covid hal juga ada, cuma sejauh mana itu proses penanganan eh, korban covid ini, kedua-duanya itu mama Ipa belum terlalu tahu, jadi saat ini bapak saudara mama Ipa. Ingin bakar jadi kirim Mama Mei, mungkin Mama Mei ada cerita-cerita yang begitu, jadi Mama Ipa ingin Mama Mei ba, kasih tahu dulu kemarin sedikit, sambil kita minum air goraka kalau luka apa ya, Mama Mei. Hmm. Aduh, argo ala Mama Ipa. Bagaimana Mama Medi yang belum tahu soal kira-kira eh, perkembangan COVID itu. yang dua ini? Eh, ini sudah jadi cerita Medi. Mau yang tertarik secara khusus di Kota Torino. Oh, oh Ketika kejadian pada minggu lalu, hmm. ada dua pasien yang satu dinyatakan ODP, hmm. satu yang positif. Hmm. Yang masih dari kebetulan. Saya juga salah satu pekerja tenaga rohani hewan di rumah sakit. Ini sudah kurang lebih dua tahun di sana. Oh. Jadi ketika ada pasti ada informasi lah untuk ya. membeli, ada informasi di informasi. Jadi saya saksikan lewat live dari seorang teman, sudah terus saya datangin. Tapi sampai di sana, orang-orang orang orang mulai masuk. Oh iya karena protap ya. ya, jadi memahami itu ya mengambil resiko. jadi yeah. nah, saat itu, kami dilihat orang semua kan jaraknya cukup jauh. Nah, di tugas, nah, jenazah yang sudah dikeluarkan di tempat itu, tapi jaraknya ruang ini bahkan sampai 10 meter. Mm. Nah, jadi hari itu ada dua, dua yang hingga kurang lebih jam 10 malam, ada mungkin satu jam, dua jam, satu lagi. Mm. Yang pertama meninggal itu masih siang tidak jam dikejam sepuluh malam kok oh, malam juga hmm. satu, satu sama sama malam tapi jamnya berbeda berbeda hmm. jadi sampai pagi itu lalu makam kan saya tanya kenapa jangan Bila tunggu dari anak ada kerja jadi beda di hmm. Amerika jadi orang tua sudah cukup lama karena dia bilang, tidak bisa tahan sampai kalau iya, iya. sampai masih 4 jam lagi ternyata itu anaknya so, sampai dikau Akhirnya mereka tumbuh itu hmm. ternyata sampai pagi itu Saya jadi pertanyaan Yang saya tahu kalau misalnya protokol yang saya Ya taruh di rumah sakit Sudah isolasi, jenazah Kemudian saya lanjutnya menugas daripada Bungkus COVID-19 Dan hmm. protokol yang dilakukan jadi sudah disiapkan tempat pemakaman, tapi faktanya sampai pagi itu tidak ada. Hmm. Hmm. Dan kesan saya yang mengurus ini keluarga, terus keluarga, teman, sahabat hmm. dari mendiang ini kan ada teman di rumah sakit mm -hmm. mereka dengan pakaian ini. Tapi Mama Mi, biar uh, apa? Mendiang uh, torang bebas saudara ini yang sudah meninggal ini dua-dua ini, walaupun orang ada saudara di rumah sakit maupun di rumah. Tapi ini kan protap. Jadi seharusnya kan tim COVID toh yang menangani ini langsung tidak bisa lagi keluarga. Ya yang tadi saya bilang faktanya. Hmm. Sampai pagi kan kubur juga belum digali. Waduh. Ya, jadi pertanyaannya, Covid ini yang secara kata secara organisasi dia punya struktur dan sudah ada job-job. Ya, yeah. job description dia mungkin dari di humas ada atau di yang penanganan ini. Oh, oh, kubur, misalnya penanganan kubur, kubur siapa? Ya, ya toh. Sampai itu tidak ada satu pagi akhirnya yang waktu itu kan keluarga dan terutama soal penyamanan ini nih hmm. ya, penyamanan uh, tidak terlalu ketat tapi pengalaman di mana mana yang kurang lihat ya, bahwa kadang-kadang orang yang sudah terpapar covid dilarang sekali dikuburkan misalnya di tempat-tempat yang terbuka e, nah, ini pengalaman ini kurang lihat ini berita-berita berita berita ini ya dia. jadi Untung masih di gitu tobelo ini, itu orang masih Toleransinya, masih, toleransi masih, nah. Cotansi masih Cotansi. tinggal, harus <tuk> di keluarganya, begitu Ya, Jadi tidak ada yang, yang harus demo dan ini iya, nah, iya. Sangat santun hmm. Nah, tapi Ini juga saya kira sebuah pembelajaran begitu orang sama hmm. oh. Ketika ada hal seperti ini, jangan dianggap remeh ya. Terus Kemudian Betul. Jangan, jangan membuat pembedaan Karena yang saya lihat Eh, setelah yang yang pertama meninggal ini di keluar dari situ kemudian eh, yang kedua ini kan dijemput dijemput hmm. oleh satgas yang satu Oke. satgas jemput yang satu, satu keluar satu keluar dari bawah keluaran beda dong ya penanganannya sebetulnya. sementara itu dua-dua sama sih. Sebenarnya statusnya sama, sama. status meninggal itu sama. Ya, yang satu dibilang ODP, tapi yang pasti bahwa sekalipun dia ODP, tapi kan karena hasilnya belum ada, jadi genasa tersebut dilarang dipulangkan di rumah. Nah ini berarti secara tersirat dokternya sudah tahu kalau ya. yang ini sakitnya seperti apa. Hmm. Ya. Jadi dilarang dipulangkan di rumah, kemudian Sepertinya di... melakukan pembiaran dan itu tidak di... Waduh... Tuh, nanti jadi bagaimana itu pengurusan sampai di kubur itu? Ya. amin, kalau begini. Jadi mungkin <coughs> ini pengalaman pertama mungkin di Kabupaten Hapai Utara Baru pernah terjadi mungkin orang di sini. Hmm... Apalagi covid kemudian meninggal anis selain ini kan belum belum ada iya yeah. yeah. memang baru orang bilang baru, baru pertama kali pertama ini kejadian kematian karena yeah. covid karena covid jadi kalau misalnya orang dengar yang se so covid reaktif dan sebagainya so, cukup banyak tapi masyarakat beraktivitas seperti biasa iya yeah. nah, kemudian dengan kejadian kemarin ini jadi cerita yeah. di mana di kumpulan-kumpulan kecil -kumpulan tadi bahasa saya diatur pada ada Cerita tentang ini, jadi sebenarnya inti dari cerita itu orang sesuatu kenapa mesti begitu. Mm. Yes. Yes. Jadi, ini orang eh, masyarakat, ini bercerita, orang bilang, berarti orang-orang ini sudah melakukan melakukan pembiaran. Yang tidak semestinya begitu, tidak, tidak semestinya begitu. Saya membuat tidak, pembedaan, pembetaan. pembedaan, tidak. pembedaan. Tidak. pembedaan. Ini di sama-sama dia COVID, iya. Tapi mereka membuat perbedaan dalam hal pelajaran. Hmm. Oh, ini kan iya. Tunggu mesti tanya di satgas COVID ini kenapa dia bisa terjadi yang begini toh? Iya. Yang namanya sharp berarti kita orang siaga. Iya. Kemudian eh harus kan pasti ada juru bicaranya iya. sehingga informasi itu dari satu pihak. Iya. Er misalnya rumah sakit menginformasikan kepada sausias COVID sembilan bagian humas bagaimana? Hmm. Dia menangani selanjutnya karena rumah sakit batasnya sampai di sini. Yeah. Misalnya. Selanjutnya seperti apa? Terus untuk ya. men informasi ini keluar, itu kan humas COVID seharusnya. Iya, iya, nah. tapi kan kalau Mama Ipa baca di berita itu justru eh, Direktur Rumah Sakit eh, Tobelo yang menyampaikan informasi terkait dengan eh, status kedua eh, apa jenazah ini ya. jenazah ya. akibat sakit Covid. Ya jadi akhirnya <coughs> harusnya orang yang yang dari guru juga kan dia semua harus steril gitu. Iya iya. Jadi karena penanganannya tidak, ya katakanlah tidak, tidak ada akhirnya orang-orang yang dari rumah sakit itu minimal ya teman-teman belum -teman. hmm. hmm. simpati lah oh, yang melakukan pemakaman iya. itu karena mereka bekerja di rumah sakit teman dari mendiam akhirnya mereka juga sudah pakai punya pakai APD iya. dan salah satu anak dari mendiam yang melakukannya jadi, keluarga ya. Bisa ada ada apa dua, dua jenazah yang berstatus sama tapi penanganannya agak berbeda. Ya, ini, ini yang ini yang jadi cerita di mana? Aa, jadi cerita dan dari jadi pertanyaan Mama Mei kenapa, ya. kenapa? Ya. sih begitu? Tuh, ya. yang harusnya kan sama ini. Yang namanya pelayanan kan hmm. Tidak ada bedanya manusia ya, Makhluk sosial dalam hmm. status sama-sama Mungkin dalam hidup status sosialnya berbeda Tapi ketika dia meninggal ya Sama-sama Semua kita akan dikuburkan yeah. Kemudian apalagi dalam Kematian ini bukan kematian biasa Iya, yeah. betul sekali hmm. ya. Karena Memang ini kalau terjadi pembiaran Dan ini berulang lagi misalnya Untuk kedua kali hmm. ada yang seperti itu Ya, tidak tahu kalau memang tepatnya di keluarga-keluarga yang pun apa yang terjadi. Gitu, berharap Mama Bey, kalau boleh, tidak seperti yang contoh-contoh yang di daerah-daerah lain itu. Ya. Orang yang masyarakat halus ini, termasuk masyarakat yang toleransinya cukup tinggi, ya. terus cukup santun, ya toh. Nah, sehingga dan cukup patuh terhadap pemerintah Boleh kalau rumah itu bilang justru sangat patuh lagi Tuh, Jadi memang itulah kita orang pebudaya, orang Halmahera itu Seperti apa? Ini nyata di kondisi-kondisi seperti ini Tuh, Kalau di lain-lain ini tolong dia Malah apa mayat di rumah sakit doang kapal pulang Yeah. dong kasih lari <laughs> sama di mama ipa di video yang lalu itu kan mama ipa lihat berita dari beberapa daerah itu mama ipa kasih informasi pada saudara Oke, oh, itu kejadian seperti itu tapi tong bersyukurlah kita daerah ini masih sangat bagus yeah. tapi kan bukan berarti sangat bagus kong Orang asal-asal saja mau bikin pelayanan, ya, toh, memahami. Ya, jadi artinya intinya yang meninggal COVID dan yang meninggal bukan COVID itu benar beda. Berbeda. Ya. Jadi saya nanya hari ini orang yang meninggal itu dia bukan COVID, kan itu tidak mungkin berharap kepada pemerintah atau kepada gugus uh, tugas selama ini. Hmm. tapi persoalan kemarin yang dipersoalkan adalah uh, karena dia meninggal. Dengan nah, status, status. status. COVID-19, COVID, penanganannya Penanganannya seperti orang meninggal biasa, biasa. Nah, Ini yang hmm. bahaya. Hmm. Jadi, Jadi, kalau ini pertanyaannya, tadi dia menimbulkan pertanyaan ke dalam masyarakat. Hmm. Itu eh, mungkin sebagai keluarga, sebagai tokoh di daerah ini dia tuh perlu juga mengkritisi hal-hal seperti ini, yeah. karena supaya kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang. Yeah. Ini Terlalu, harapan harapan ke depan yeah. Mamami terhadap eh, satgas COVID, halut dalam penanganan mesin ODP atau PDP atau apapun sampai dengan terjadi musibah misalnya meninggal. Oh, penanganan sampai di kubur itu benar-benar dilakukan sesuai protaktor, ya. hmm. kira-kira harapan ke depan itu bagaimana? Ya. Yang pertama, dari segala kekurangan dan keputusan, sebagai pribadi di sebagai masyarakat di Alpantara Utara ini, memberikan apresiasi positif kepada Pemerintah daerah, terutama gugus tugas yang sudah dibentuk Nah, Baiklah kita tingkatkan, kita optimalkan pekerjaan kita Sesuai dengan job-job yang sudah diberikan kepada kita masing-masing Apalagi yang namanya Gugus bu ini yang dibentuk, pasti ada di ayahnya Oh, jelas ya. Semua apapun Menyangkut COVID itu Pemerintah pusat lewat pemerintah provinsi maupun kabupaten kota, mami ingat kata presiden itu Joko Widodo dia selalu himbau himbau so, agar hmm. pemerintah daerah provinsi kabupaten kota sampai kecamatan dan desa ketika menangani melaksanakan eh, pelayanan untuk Penanganan COVID ini dengan dana yang begitu besar oleh pemerintah dikucurkan itu, harus betul-betul dilaksanakan. Ada ide, ada semacam ada agan jarang ketika mereka salah gunakan, itu bahkan jarang berat menghemi, dan bak mati mungkin belum sampai nyambar mati tapi seumur hidup ada mama Tapi kalau misalnya dengar dengar di berita tuh ya, berita ya, kan dengar dengar berita saja di televisi ya. di, di apa Google baru baru kang mama Mei baca koran tuh soalnya lagi yang menyalahgunakan dana covid ah iya. ada lagi yang bakar loh ke mama Ipa soal itu ya. katanya sih ini cuma bakar loh dan sampaikan ke mama Ipa jadi kira-kira kalau yang begitu, tunggu selesai Covid ini atau sekarang-sekarang bisa diusut itu? Tentu mamami, kalau memang ada bukti, orang negara hukum, jadi harus ada bukti yang kuat, toh, ada saksi-saksi, kalau sampai terjadi, oh sudah. Kalau di koran, berarti kan fakta hukum itu kan cukup? Eh, koran itu sifatnya kan berita. Nah, berita ini kan harus diklarifikasi, benar tidak itu harus ada data. So, kalau memang ini menjadi perhatian, maka pasti aparat penegak hukum so, atau e, inspektorat, ataupun apalagi BPK, so, inspektorat BPK dan KPK itu pasti dan kepolisian itu pasti diorang turun itu untuk periksa kau berharap mudah-mudahan kita di daerah terhadap itu Karena terjadi pemeriksaan-pemeriksaan yang mulia itu tidak kira-kira apa berkaca dari pengalaman di daerah-daerah lain kalau hmm. rata-rata tidak semua daerah di Indonesia tapi ada beberapa daerah jadi mungkin termasuk hal yang memang sampai sudah dimuat di berita oh begitu oh, oh. harusnya sudah ada Iya berita. Ya mungkin di koran, mm. koran lain juga kan untuk mm. syukur tersebar, bukan rahasia lagi. Oh begitu ya. Oh ini ini masih masih sadiki ini berita ma itu. Masyarakat bilang begini. Ini mm. yani selesai covid ini banyak yang udah pahit ini. Napa ikan. <laughs> <laughs> <laughs> oh gitu ya dong bilang. Ah, memang wajar juga Mama Mei. Masyarakat sekarang ini kan masyarakat milenial. Ya. Masyarakat, naung, bilang to zaman jadi turun, apa ya? E, pengetahuan, informasi, itu begitu cepat. Sekarang ini. Sekarang ini. Tertutup. Jadi hmm. sangat, <laughs> sangat riskan sekali kalau misalnya ada apa-apa begitu, pembilang mau bersambung itu repot, tuh, loh tetap saja ada ada saja dia keluar tapi cerah juga ya artinya ada orang yang suka bersenang-senang ada orang yang punya mentalitas yang suka bersenang-senang ya kesedihan ya orang. orang ya ini ini ini faktor mental toh artinya kadang orang yang begitu itu bukan orang susah orang ada toh tapi belum puas dengan yang ada sama pepatah bilang, semakin menumpuk semakin halus. <laughs> Itu dia sudah mau mami. Jadi jahilnya dia sudah, apa namanya, setara pakai mata sudah. Hmm. Main tabrak. Main tabrak. secara tahu apa yang dipindahnya orang menderita atau orang apa, justru yang seperti ini, dia lebih bersyukur lagi. Mudah-mudahan ini. Corona Maksudnya, berlanjut. Kita berlanjut supaya, Najekiar itu ajang, ajang, ajang mencari. <laughs> Ini yang repot. <laughs> ya. <laughs> Tapi ingat, mau main itu? Aduh, pakai kopi pe, pehimbawa nih tuh, petegas itu. Aduh, kalau mau Ipa itu tuh pikir seribu kali untuk bikin pelanggaran. Terlalu beresiko loh. <susur> iya Sebenarnya. Artinya, belum bersyukur kalau sudah diberikan kepercayaan ya. untuk mengelola ini. Hmm. Kemudian, Doran juga harus tahu membedakan bahwa ini orang punya, ini saya punya. Hmm. Jadi, kalau orang punya, jangan ambil. Mungkin, tak hancur begitu. <laughs> Malah lagi, mereka, apa namanya, situasi Saat yang ini. Ini hmm. ya, kan situasi sangat menakutkan. Ini baru oh, mau, ya. Oh. Orang hidup dalam bayang -bayang jadi dalam bayang-bayang mau, jadi, iya, seharusnya bagaimana. Orang yang mengurus ini juga ada punya jiwa empati dengan orang lain. Ya, so, Sehingga dia tidak memanfaatkan kesempatan kesempatan ini. Contoh kemarin itu saya lihat kan ini biaya pemakaman itu kan ada. Oke. Oh. Covid ya, kalau biaya kubur itu ada. Hmm. Yang menangis siapa? Iya. Ini, tapi ada biayanya. Ada biaya. Ke... Kalau misalnya keluar yang mau lakukan ini biayanya kemana? Kan begitu. Nah, mungkin dong. seakan ke setelah ada setelah selesai pemakaman hmm. mungkin dana pemakaman itu diserahkan kepada keluarga. Tidak tahu sampai sejauh. Kira -kira, ini, kira, membaik, iya. iya dorang dorang membaik, sejauh itu. Karena, karena kalau mama bilang ada DP dana, oh mungkin di saat pemakaman keluarga bikin eh, di pemakaman, orang belum sempat kasih. Nanti setelah itu baru dong kasih. Kalau kita berpikiran begini, yang pasti yang masuk di gugus Covid 19 ini juga ada dokter, ada tim dokter hmm. yang banyak. Jadi ketika kejadian ada di rumah sakit, itu dengan saya di sana kan sudah tahu pastinya. Informasi itu sudah dianya ya. Nah itu berarti bagaimana gugus ini menggerakkan apa yang harus dilakukan. Hmm. Tapi fakta dari malam sampai pagi, dan itu kubur tidak ada. Ini kira-kira bagaimana? Luar biasa. Atau mungkin karena dia yang meninggal orang kecil. Oh, jangan ada perbedaan oh. begitu. Diskriminasi ya. namanya itu. Ya. Makanya ini kan bicara diskriminasi, Orang masih hidup ses terjadi diskriminasi sampai mati karena diskriminasi luar biasa. Anganlah orang manusia ini ke iya oh. semua yang punya keterbatasan. Sekarang ini orang lain keterbatasan besok biasa-biasa Ya jadi maksudnya hari ini bagian mereka, nah, mereka, ya, mereka. Ya, mereka. yang meninggal itu. Orang terlalu bisa besok mungkin kita orang. Oh, jadi artinya kita orang juga memposisikan diri. Saya kita jadi dia apa yang kita rasa? Iya. Ini ini Empati, masalah empati. Nah, sama orang Ambon, ungkapan bilang, potong dikuku rasa, ya. rasa di daerah, rasa di tanah, sama rasa di tanah. Cocok gini. Jadi itu saya di KPP pemerintah, cuma itu optimalkan, optimalkan hmm. kerja yang sudah ada. Sekarang sudah sudah ada, jadi kemudian jangan dianggap normal life. Jadi, oh, tinggal keluar atau sendiri. Iya sih, ini sama lain kebebasan yang terbatas, yang besar, jadi kebebasan itu diberikan kepada masyarakat silakan bekerja sesuai dengan uh, kebutuhan, sesuai dengan apa yang dikerjakan tetapi sambil mengingat protokol protokol yang sudah diberikan, contoh kita jaga jarak, ini surat dulu ini jaga jarak ini, kita punya kemudian pakai masker, nah jangan lupa dong ada masker ini iya lupa cuci tangan bercerita kan perampangan ya. saja tuh cuci tangan itu penting ya. saya kira memang corona ini ada manfaat positif ya yang saya lihat misalnya di gereja biasanya orang dulu berdempet dempet suka bercerita di gereja suka karota ya kadang-kadang di -kadang. <laughs> tempat-tempat badan misalnya kalau hmm. cocok ya itu, Malah, itu. Nah, sekarang kan karena suatu jarak, hmm. hanya tidak ada, kan, hmm. ada kesempatan. Tidak, -bisi lagi. Lagi. tidak ada lagi bisik-bisik lagi. -bisi. Hmm. Hmm. Jadi berarti ini Corona jadi ada sisi positif. Ya, kan? memang. Bagi kita, hanya kita selalu cuci tangan. Hmm. Kemudian makan juga yang... Bernutrisi. Tidak, tidak perlu yang... Ya, yang mewah, makan. tidak mewah. Yang, yang penting ada nutrisi. Ada Apa yang bisi. Hmm. Kemudian itu yang merupakan konsumsi kita setiap hari, sehingga itu merupakan Mereka daya tahan, daya tahan Mereka, kita untuk menangkal, menangkal, semua penyakit virus bahkan bakteri yang masuk dalam tubuh kita. Saya kira itu penting. Yaitu orang Petarlota ini juga mungkin ada kurang-kurang dari ini Tapi, ya nah, ini ada iya. nama. Bagaimana perempuan peduli peduli terhadap iya, iya. kondisi. Lumayan ada pesan juga iya. bagi masyarakat. Ya, masih orang sadar sendiri, Yaitu orang menyerahkan diri katakan demikian ke kesehatan perlu diperiksa ya. kalau saya suka periksa oh, sudah, so sudah rapi sudah sudah rapi swab sudah momi sudah jadi wow. hasil Apain hasilnya negatif negatif saya sampaikan jadi bagi apa -apa, belum, belum belum rapi belum swab ketika dirapi dan disweb terus hasilnya misalnya ada reaktif, otomatis rujuk untuk karantina. Iya, itu warga masyarakat harus, harus. Patah, taat, patuh, ya, jangan ketika dinyatakan reaktif. Nah, kita orang-orang yang kriskal, kalau gitu jangan diperiksa. <laughs> Terus, Terus apa yang kemendagri kalau bukan orang yang dari ya. kesehatan? Bagaimana kita orang tahu topeng ini sehat atau tidak? sebentar, orang tidak diperiksa. Hmm. Dan sekarang yang mau periksa kita orang cuma kesehatan. Hmm. Siapa lagi yang mau periksa betul orang? Kalau <laughs> kita kepala desa periksa begitu orang. <laughs> Itu ya, kesehatan maksudnya, ya, tolong. Ya, kesehatan, kesehatan. <laughs> gitu. Kalau kita orang hukum berarti yang bisa kita orang polisi. Ya. Tapi karena ini kaitan dengan kesehatan. Otomatis. Di medis, medis, kesehatan. medis, kesehatan. Jadi kalau dosa bidang bisa kita hmm. orang rekti. Ya, masyarakat, hmm. jangan melawan. Jangan melawan. Apalagi lari. Apalagi lari. <laughs> lari dan hujan. Luar biasa ini malam ini. Ya. Mengambil efek kehadiran ini. Basudara semua, tuntur hari ini, apa yang Mama Mei baca ritart, Mama IPA, paling tidak, ya, tapi yang Mama IPA minum itu, ya, ya. pastilah karena Mama ini, paling tidak Basudara, ini orang baku kasih-kasih ingat, toh, nah, supaya, sebab Pong ini berhadapan dengan Dong bilang musuh yang tidak kelihatan, toh, Mama nah, ini, ini udah depan dong, Tio. Corona ini sama di musuh-musuh dalam. Makna saya musuh masih boleh mama minta masih bisa makuraba. Tapi kalau musuh yang tidak kelihatan. Ya. Kaki dispeser rukung pertoran. Ya. Nah, komentar Bapak -bapa tahu. Wow. Nah, Nih kasih rumbo itu dengan jarak kali orang Tak nah, pakai masker, orang malas cuci tangan, makan kurang bergizi atau bernutrisi, kurang istirahat. Nah, kurang istirahat, desak sedikit kopi Bapak kuda apa dan kurang banyak-banyak tapi sekarang memang biasa tiap malam mama ibu kita lihat nih jaga sakit dengan musik eh, apa namanya? Eh diskon diskon itu nah sekarang diskon diskon itu nggak setara dengan karena acara pesta iya eh, ada pesta pesta karena ini cukup bagus ada kesadaran masyarakat toh nah, cuma ini kumpul kumpul masih sering ada mama ibu lihat ya. dengan kadang ini udah terpakai masker ini ah ini yang artinya kalau suatu rutin tolong harus menjalang Eh? Mesti, yani <adviser password> tapi memang, misalnya kumpul-kumpul, ya, gimana-mana, ada kumpul-kumpul. Tapi tetap, kita cari pasukan yang namanya juga ada kumpul-kumpul juga. Tapi kan, jaga cara. ya, kita orang jaga-jaga, misalnya di pasar juga, atau juga bikin dari kumpul-kumpul. ya mau pasar juga kumpul-kumpul, tapi kalau bikin bagaimana, kiraan ini, iya, penting pakai masker, jadi jaga diri, masak-masak, jaga diri tapi yang paling penting lagi kalau rapi test so bilang reaktif dan direkomendasi oleh tim di medis karantina, karantina jangan, jangan lari, malang, jangan, jangan lari yeah.